Gua masih nggak nyangka akhirnya gua menemukan rumah impian gua, namanya Cluster East Manhattan by Grand Duta City. Ini untuk rumahnya, harganya juga murah, cuma 600 jutaan dan kamu udah dapet rumah semewah ini. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart home system. Ini untuk ruang tamunya, konsep rumah ini itu open space, rumah bertumbuh jadi bagus banget untuk sirkulasi udara dan cahaya. Nah, uniknya lagi yang aku suka, rumah ini itu furniture serba lipat hemat tempat. Rumah ini memiliki empat kamar tidur dan dua kamar mandi. Jadi seperti ini nanti kalian bisa request semua dapat nya sama persis kayak gini. Nah, buat kalian yang lagi cari rumah wajib banget datang ke sini karena promonya lagi banyak banget. Ini aja aku beli buat calon istriku dan aku berharap dia bakal suka banget. Ini untuk kamar utamanya dan ini untuk meja riasnya biar dia semakin tambah suka. Nah, gilanya lagi di klaster Manhattan ini, dia sudah memiliki fasilitas Infinity Pool segede ini. Kalian wajib datang, pokoknya.